Baiklah persahabat leselah, dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini Ada unggah spesial dari akun HIP500 Yang tentunya memposting kabar Bunda Lesti dan Bapak bila Terutama nih Bapak bila persahabat ya Awal dekati Bunda Lesti Kejora Rizky Bilar ungkap sempat diserang ibu-ibu Aduh allah banget ya Yang penting mah Sekarang ibu-ibunya sudah di pihak yang sama Alhamdulillah persahabat ya Mudah-mudahan Rumah tangga Leslar ini selalu Langgeng bahagia Dan mudah-mudahan bersahabat dijauhkan Dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan untuk kabar terbaru siang hari ini Alhamdulillah Papa Bilal sudah bertemu Dengan Gus Miftah Bersama Kedutaan besar Dari Arab Saudi Masya Allah Bismillah lancar Untuk pergi haji Bulan 7 nanti Tepatnya bulan Juli tahun ini Doakan yang terbaik bersahabat ya Niat dan tentunya, persahabat kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur, amin. Kita bangga dan terharu banget ya melihat persingan ini. Kita tentunya tahan tiang tentu mendoakan yang terbaik buat Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora. Masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana total stay tune. Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.